Akankah USD/CAD kembali bergerak ke bawah? Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.